Uh, Bapak ibu, kita uh, akan uh, apa namanya? Sebelum kita memulai sesi tanya jawab ini, saya dapat laporan dari panitia. Cukup banyak ternyata pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Ini kayaknya tadi tips dari Mbak Risa bahwa akan ada lima, hadiah untuk lima penanya. Terbaik nih, berhasil nih memancing. Cukup banyak pertanyaan yang masuk ini. Tetapi sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya ingin mengundang ke dalam diskusi ini uh, dua orang. Uh, Pekerja Migran Indonesia ada Bu Eti dan Ibu Walfrida di sini. Uh, Ibu Eti adalah seorang pemir yang ketika itu dan juga Bu, Wolf, Bu Walfrida yang menghadapi ancaman hukuman mati, Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah sekarang mereka berdua sudah uh, sehat selamat kembali di tanah air. Mungkin untuk pertama uh, saya mau mengundang Ibu Eti di sini yang juga akan ditemani oleh putranya Kang Didin mana Bu Eti sudah terlihat dong ya Bu Eti ya. Selamat siang Bu Eti pagi masih di lock eh masih di mute itu di Majalengka ya Bu Eti mana oh nih sudah muncul nih. Assalamualaikum Bu Eti Kang Didin apakah suara suaranya Kang Didin agak kecil ya terdengar nggak ya? Kalau suara saya bagaimana Bu Eti? Terdengarkan Bu Eti dan Kang Didi? Oke okay, oke, okay. sekarang suaranya terdengar nih. Oke, okay. Bu Eti, Kang didin terima kasih nih atas kehadirannya siang hari ini nih sudah meluangkan waktunya. Um, jadi Bapak Ibu uh, ini sedikit info saja bahwa kasus Bu Eti ini mulai tahun 2002 ya Bu Eti ya. Dan akhirnya alhamdulillah pada bulan Juli 2020 Bu Eti telah kembali uh, di Indonesia sehat selamat. Nah, ini kita mau dengar nih Bu nih Bu Eti dan dan Kang Didin uh, pengalamannya testimoninya bagaimana sih saat itu uh, karena kan waktu itu uh, punten ya Bu Bu Eti ya sempat masuk penjara di Saudi Arabia terus kemudian Uh, tetapi selalu secara uh, rutin menjalin kontak dengan Kang Didin. Kang Didin adalah putranya Bu Eti ya, Bapak Ibu ya sebagai info. <laughs> dan uh, Kang Didin juga selalu koordinasi dengan Kementerian uh, Luar Negeri nih Dan tentunya kalau masalah tuh dibantu oleh Bu Neni ya dan juga hadir juga nih siang ini nih Jadi selamat ketemu kembali kali ya kalimatnya. Nah ini pas sekali bisa ketemu kembali. Berapa <laughs> hampir satu tahun ya, Bu ya. Nah, ini eh, silakan nih, Bu. Satu tahun enggak ketemu satu tahun ya, Bu Eti ya. Alhamdulillah saya ketemu sama Ibu Neni yang merjuangin saya. Saya konsumen sekarang sekarang baru lihat Ibu Neni Cuman namanya doang yang saya tahu. Sekarang udah ketemu wajahnya alhamdulillah juga saya. Oh alhamdulillah, Bu. Ya, Bu Bu Eti boleh dijelaskan enggak nih, Bu? Atau mungkin juga bisa dibat, apa, um, di apa? di Uh, tambahkan juga oleh Kang Didin, pengalaman Ibu uh, saat itu dan apa bantuan yang diberikan uh, oleh pemerintah seperti apa Bu? dan tentunya kan uh, Kang Didin uh, kontak selalu dengan Bu ini ya, Kang Didin ya, nah itu bantuannya seperti apa uh, Kang Didin? dari pengalaman uh, kemarin ini Yang Alhamdulillah Mas okay. uh, saya seorang anaknya Maiki dibantu sama pemerintah di jembatan ini untuk memproses mama supaya bisa pulang ke rumah Alhamdulillah sangat dibantu uh, terutama Ibu Neni yang selalu menimbing saya selama untuk membuat surat permohonan bantuan pengumpulan uang liat uh, dari Bapak Presiden, pada Ibu Menlu dan pengusaha-pengusaha yang lain Alhamdulillah setelah beberapa waktu berapa lama yang dibutuhkan untuk mengumpulkan uang Alhamdulillah tercapai, mama bisa pulang ke rumah berkumpul sama keluarga selama di sana juga dibantu untuk bisa ketemu dengan mama waktu di penjara di Taif, alhamdulillah difasilitasi kunjungan ke sana tiga kali alhamdulillah, yang pertama 2016, 2018 dan 2019 sangat-sangat berterima kasih kepada ibu Neni yang selalu sabar membimbing saya yang kurang paham harus e, minta tolong sama siapa? E, komunikasi, alhamdulillah, e, terus terjalin. E, ya, Kang Dede. ini kayaknya memang apa namanya ya, e, sebuah cerita yang sangat luar biasa berhasil. Bu Eti di bantu yang sebelumnya berarti 18 tahun ya Bu Eti ya. ya. Um, akhirnya um, kasus ini terselesaikan dan juga dibantu oleh Bu Neni di sini. Nah, ini mau Bu Neni. Bu Neni ada yang disampaikan sampaikan Bu Neni mungkin ada sepatah dua patah kata atau apa sesuatu silahkan Singkat saja boleh. Ya, uh, enggak ada Mas Yuki. Saya hanya berharap Bu Eti dan Mas Didin selalu sehat-sehat ya. Amin, semoga sehat selalu Bu Eti, Kang Didin dan sehat juga untuk kita semuanya. Terima kasih nih uh, Kang Didin dan dan Bu Eti sudah sudah sudah uh, hadir di sini. Uh, kalau boleh uh, Bu Eti dan Kang Didin kita beralih ke Bu Walfrida. Selamat pagi Bu Walfrida. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar ibu? Baik. Baik. ya Bu ya. Nah ini uh, Bu Wafrida itu uh, seperti Bu Eti waktu itu menghadapi juga ya Bu ya uh, ancaman hukuman mati. Namun uh, di Malaysia uh, kasusnya itu mulai uh, tahun 2010 ya Bu Wafrida kalau ya, misalnya ya. dan akhirnya uh, Ibu berhasil kembali ke tanah air sehat uh, selamat pada bulan Mei 2021. Jadi Ber baru berapa bulan tuh bu? Tiga bulan yang lalu kali ya, 4 bulan yang lalu berarti. Empat ya, bulan, bulan, empat bulan. Ya. Empat bulan. Nah, bu bisa diceritakan nggak bu nih eh, pengalaman dari Bu Wafida ketika waktu itu seperti apa? Dibantu oleh eh, KBRI maupun mungkin dari KJRI di Jogja baru mungkin ya bu ya itu eh, saat ibu terkena masalah tuh eh, siapa bu yang bantu dan eh, bantuannya itu seperti apa dan apakah Uh, pernah ketemu dengan siapa aja Bu waktu saat uh, terjadi kasus ini di Malaysia Bu. Pokoknya silahkan Bu Walfrida, kita mau mendengar aja nih testimoni pengalaman dari Bu Walfrida. Tidak harus selalu menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan Bu Walfrida, silakan Bu. Cerita. cerita. Saya uh, minta maaf karena saya tidak ingat waktu itu siapa yang menolong saya. Tapi saya tahu sebenarnya banyak yang menolong saya. Ya, daripada daripada pihak kedutaan dan semuanya lain-lainnya. Banyak sangat-sangat banyak menurut saya daripada masalah yang awal sampai hari ini banyak sangat-sangat banyak menurut saya. Jadi saya sangat berterima kasih dan bersyukur saya sudah kembali di di keluarga. Saya sangat-sangat bersyukur dan saya berterima kasih sangat-sangat pada semua pihak saya tidak tidak mampu untuk membalas kebaikan semua pihak. Tapi saya hanya mampu berdoa agar Tuhan yang bisa bisa melindungi dan bisa membalas semua kebaikan semua pihak. Terima kasih nih Bu Alfida nih. Bu Alfida masih ingat dengan Bu Hestika? <laughs> oh masih tentunya masih Yani ini kebetulan nih Bu Hesti berarti waktu bantu Bu Walfrida tuh Bu Hesti waktu itu ya uh, Bu Walfrida ya sempat uh, apa uh, kontak dan juga mungkin bertemu dan membantu saat ibu dalam kesulitan Nah ini kebetulan ada Bu Hesti di sini nih Bu Walfrida Bu Hesti bagaimana Bu ada yang mau disampaikan enggak ke Bu Walfrida silahkan Bu Hesti yes. atau Terima kasih iya. Mas Luki, uh, betul uh, waktu itu kasus Walfrida memang uh, terjadi di Kelantan ya. Walfrida ya kalau masih ingat ya, sama saya dengan tim, uh, tim konsuler selalu mendampingi, memberikan pendampingan uh, pada saat uh, persidangan berjalan sampai akhirnya uh, dan juga KBRI memberikan pengacara, karena uh, uh, apa, menyediakan pengacara karena ancamannya hukuman mati tapi berkat kerja keras kita semua, kerjasama kita semua dari berbagai pihak, baik di perwakilan maupun di uh, NTT Karena semua bukti-bukti itu uh, kita perlukan, akhirnya kita berhasil, uh, pemerintah Indonesia berhasil membebaskan Walfrida Soik dari hukuman, ancaman hukuman mati Pesan saya kepada Mbak Walfrida, jadilah duta untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman di NTT supaya tidak lagi ada Walfrida Walfrida lain di Malaysia. Ya, Mbak Walfrida ya. Ya. In. Di, di dicatat tuh Bu Walfrida pesan dari Bu Hesti, yang sangat penting sekali. Terima kasih Bu Bu Walfrida nih sudah men-sharing dan juga terima kasih kepada Bu Eti, terima kasih kepada Kang Didin sudah me men-sharing ke kita semua pengalaman Ibu saat waktu di Saudi Arabia, untuk Bu Eti, dan juga Bu al waktu di Malaysia. Semoga kita semua uh, selalu diberi kesehatan dan semoga juga teman-teman uh, UNI lainnya uh, tidak kembali mengalami kesulitan yang dialami uh, oleh Bu Eti maupun juga Bu al Amin. Uh, Bapak-Ibu, uh, sebelum kita ke sesi tanya-jawab yang tentunya ini sangat sangat dinantikan, saya juga ingin mengundang uh, dalam sesi diskusi ini, uh, Pak Wahyu Susilo, uh, Direktur Eksekutif Migrant Care Pak Wahyu Susilo apakah ada, Pak? Selamat apa? siang Selamat siang, Pak Wahyu apa, apa kabar Pak? Baik Oke, okay. semoga ini uh, kiranya Bapak mengikuti dari awal. Semoga ini cukup. Ini apa ya? Pak ya uh, apa namanya uh, bisa memberikan masukan atau hal-hal lain yang, yang bisa bermanfaat? Pak, boleh bertanya nggak nih Pak kepada ya. Pak, kepada Pak Wahyuni um, sebagai uh, salah satu uh, pemerhati isu pelindungan migran Indonesia, nih, Pak? Um, karena ini memang topik untuk webinar ini adalah diplomat perempuan. Kalau boleh, apa nih pandangan Bapak Wahyu Susilo atau mungkin ya sebagai direktur eksekutif Mind and Care Indonesia, bagaimana pandangan Bapak tentang peran diplomat Indonesia Pak dalam hal pelindungan WNI? Gimana tuh Pak, Wahyu? Silahkan Pak Wahyu. Ya, eh, terima kasih pertama-tama eh, atas kesempatannya. Nah, saya kira memang peran diplomat perempuan atau perempuan diplomat itu saya kira sangat signifikan ya terutama dalam konteks perlindungan warga negara e, Indonesia karena kita tahu mayoritas pekerja migran kita itu adalah e, perempuan sehingga kehadiran diplomat perempuan atau perempuan diplomat itu menjadikan e, penanganan itu lebih lebih apa e, lebih punya ownership dalam melakukan penanganan ini kan misal, saya saja laki-laki saya akan kesulitan untuk melakukan interview pada teman-teman yang teman, -teman pekerja migran yang mengalami misalnya sexual harassment, mengalami pemerkosaan seperti itu. Tapi dia mungkin akan lebih terbuka kalau yang melakukan ini adalah diplomat uh, perempuan atau uh, perempuan diplomat uh, seperti itu. Jadi uh, dan saya kira ini saya melihat ya di masa kepemimpinan Buretno, waktu Buretno saja waktu menjadi duta besar di Belanda, itu kedekatan Buretno dengan teman-teman migrant worker di sana, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen, itu menunjukkan bahwa memang ada thoughts, ada apa ya, ada perasaan emosional tersendiri ya. Mungkin saya agak bias gender ya, tapi ada perasaan yang mungkin dia rasakan juga sebagai sesama perempuan karena kita tahu eh, bukan hanya di Indonesia, di negara lain apalagi misalnya di Timur Tengah, itu masyarakatnya masih sangat patriarkis seperti itu, sehingga potensi perempuan itu menjadi korban itu eh, saya kira menjadi apa eh, apa kerentanan tersendiri dan saya kira kehadiran eh, apa, diplomat perempuan itu dalam direct service itu menjadi sangat uh, urgent gitu bahkan misalnya kalau di kantor saya itu yang menangani kasus perempuan harus perempuan melakukan konseling melakukan pewawancara melakukan apa karena bagaimanapun juga dia akan trauma ya teman-teman itu berhadapan dengan uh, jenis kelamin yang lain gitu ya. meskipun yang dihadapi bukan pelakunya tapi kan ini soal konstruksi uh, seperti itu, uh, Mas Luki Oke, baik Pak Wahyu, terima kasih Pak Wahyu Jadi memang um, diplomat uh, perempuan justru ada keuntungannya sendiri ya Pak ya Dalam menangani kasus-kasus uh, terkait dengan perlindungan WNI yang mungkin tidak se efektif atau tidak se, apa ya seluas kiranya dilakukan oleh uh, diplomat laki-laki. Uh, nah ini kira-kira uh, uh, Bapak ada saran gak nih uh, Pak Wahyu, kiranya the, terkait dari perspektif gender yang bisa dioptimalkan uh, lagi Pak dalam hal melakukan uh, diplomasi pelindungan ini Pak. Kan tadi kita sudah mendengarkan dari para Narsum, Uh, apa yang sedang dihadapi saat ini tantangan tantangannya apa saja yang kita hadapi saat ini nah dari Pak Wahyu dari mungkin dari kacamata uh, <coughs> sorry My Care uh, ada saran nggak Pak bagaimana kita bisa lebih mengoptimalkan uh, diplomasi pelindungan kiranya kita juga memasukkan dalam hal ini perspektif gender Pak Wahyu ya uh, saya kira ini menjadi sangat urgent menjadi agenda nasional kita tahu juga misalnya apa saya kira unit pengaruh utamaan gender di Kementerian Luar Negeri saya kira lebih apa signifikan ya progresnya ya saya bandingkan dengan unit di tempat-tempat yang lain seperti itu karena bagaimanapun juga ini juga menjadi pengukuran ya pengukuran keberhasilan diplomasi kita misalnya di dalam SDGs atau di dalam sido atau di tempat yang lain itu kan apa komposisi atau uh, bagaimana kuota itu uh, ada itu kan kemudian juga menjadi ukuran kemajuan uh, negara uh, tersebut yang kedua saya kira juga mungkin tidak hanya ya untuk teman-teman diplomat uh, apa di di direktorat perlindungan warga negara Indonesia dan uh, Badan Hukum Indonesia tapi overall di seluruh apa teman-teman diplomat di Kementerian Luar Negeri, di semua apa bagian, ya di semua uh, direktorat seperti itu. Kita tahu ada tugasnya memang di direct service, ada tugasnya juga di negosiasi. Banyak misalnya uh, negosiasi terkait uh, apa, CMW, terkait SIDO, ter terkait uh, ILO, atau kemudian kita harus menjalankan kewajiban kita untuk melakukan pelaporan di UPR, di SDGs, dan di DCM. Perspektif gender, perspektif kesetaraan gender menjadi penting uh, di sini. Kemudian juga uh, ke depan, ya, misalnya, ini saya mungkin bicara konkret, ke depan misalnya di tahun 2022, kita akan menjadi ketua G20. Ada isu tentang women uh, juga di G20, ada isu terkait pekerja migran juga. Misalnya soal remitensi, kemudian tahun 2023 kita menjadi ketua ASEAN, kita akan memegang ASEAN presidensi. Nah, saya kira peran-peran ini juga harus dimainkan juga oleh diplomat perempuan kita ya, Kecuali, ah, tidak terkecuali Bu Menlu kita yang perempuan, tapi juga diplomat-diplomat lain yang saya kira juga harus mewarnai ya forum-forum ini dalam perspektif perlindungan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender, karena kita tahu ada berbagai goal dan target di dalam SDGs itu terkait dengan pemberdayaan perempuan, terkait pekerja perempuan kemudian juga ada instrumen baru yang terkait dengan perlindungan warga, misalnya Global Compact of Migration, dan yang penting lagi saya kira, di dalam negosiasi di OKI, Organisasi Konferensi Islam, nah Uh, saya pernah, saya sering berdiskusi waktu itu dengan Mbak ini ya, salah satu komisioner di Komisi HAM, uh, apa Oki. Saya kira uh, mendorong perspektif perempuan di Oki itu menjadi uh, sangat penting. Jadi agendanya tentu tidak hanya uh, di perlindungan warga, tapi memang di semua hal-hal yang yang harus dinegosiasikan oleh uh, pemerintah Indonesia baik di level Bilateral, multilateral, regional, dan forum-forum spesifik yang lain Saya kira itu Mas Luki, terima kasih Baik, terima kasih Pak Wayu Susilone atas uh, informasi Sarannya juga ini khususnya terkait dengan yang Oki itu sangat menarik sekali Pak uh, Benar Pak um, Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan um, berbagai informasi Dari para narasumber dan juga testimoni dari uh, dan juga dari Pak Wahyu Syilo dari Marketing Care. kita akan membuka sesi tanya-jawab sekarang. Jadi dari Panitia sudah menerima cukup banyak pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang telah dijawab langsung oleh Panitia, tetapi ada juga beberapa pertanyaan yang perlu kita, uh, yang akan disampaikan kepada para narasumber. Ini kita akan mulai dengan pertanyaan pertama yang saya dapat dari Panitia ini untuk kepada uh, Bu Dir Hesti. Bu Hesti pertanyaannya ini terkait dengan MOU Bilateral Malaysia Indonesia tentang pelindungan PMI uh, PRT khususnya terkait dengan pembatalan protokol di tahun 2011 berarti ya uh, tenaga kerja Malaysia tidak mengakui PRT sebagai pekerja dan tidak uh, terlindungi oleh undang-undang pekerja ini Kira-kira solusinya apa nih, Bu Hesti, terkait hal ini? Um, mungkin itu dulu, Bu. Kita satu persatu takutnya nanti biar bisa tanya-jawabnya lebih sistematis. Silakan, Bu Hesti. Ya, uh, baik, Mas Luki. Mungkin nanti saya, karena saya juga mencatat ada beberapa mungkin yang saya berkaitan, mungkin saya nanti langsung aja ya, Mas Luki, ya, selain itu. Oke, okay, baik. Uh, baik. Uh, terkait dengan MOU Malaysia, memang uh, MOU kita sudah berakhir uh, 2016, dan Memang di perundang-undangan nasional Malaysia memang tidak uh, tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur memberikan pelindungan itu. Makanya kita saat ini terus berupaya untuk mengajak Malaysia duduk bersama untuk merundingkan perjanjian tersebut. Kenapa dari 2016 sampai sekarang belum selesai? Etiks itu tuh Kita tidak bisa uh, apa namanya selalu kita, kita yang, yang jelas pemerintah Indonesia selalu meminta kepada pemerintah Malaysia untuk ayo kita duduk bersama, kita bahas dan kita sudah siapkan uh, belajar dari pengalaman masa lalu dan juga belajar dari kebijakan-kebijakan Malaysia saat ini yang mereka terapkan itulah yang nantinya akan kita tuangkan di dalam uh, apa namanya perjanjian yang akan kita susun supaya Uh, memastikan pelindungan warga negara kita yang bekerja di Malaysia itu bisa terpenuhi seperti itu, jadi uh, kita uh, on the right track, kita sudah beberapa kali uh, mengadakan pertemuan, jadi mudah-mudahan kita bisa speed up uh, penyelesaian uh, dokumen perjanjiannya, tapi uh, it's ongoing uh, negotiation ongoing discussion, jadi uh, kita kita ke arah sana Kemudian tadi saya juga melihat beberapa terkait ilegal, legal, apakah mendapatkan pelindungan dan sebagainya. Mungkin saya ingin menegaskan di sini bahwa eh, pelindungan kepada WNI itu adalah amanat konstitusi. So kita tidak mempermasalahkan apakah keberadaan WNI tersebut di negara di suatu negara adalah legal atau ilegal. Sudah tugas negara untuk memberikan pelindungan itu sebatas ketentuan-ketentuan eh, yang memang eh, dimandatkan untuk itu jadi jadi itu uh, tadi saya melihat ada beberapa pertanyaan mengenai itu, kemudian juga terkait dengan uh, Vienna Convention uh, terkait dengan hal ini, Vienna Convention 61 dan uh, 63 uh, Diplomatik dan Konsuler Relation Di situ sudah jelas bahwa negara itu punya kewajiban untuk memberikan konsuler uh, protection jadi walaupun kita tidak punya Uh, apa namanya hubungan atau uh, tidak punya perjanjian bilateral, tetapi itu sudah given kepada negara uh, yang sudah meratifikasi dan ini saya rasa sudah diratifikasi oleh semua negara ya diplomatik dan consular relation di mana kita negara uh, berkewajiban untuk memberikan consular uh, relation di sini bagaimana mereka yang uh, menghadapi hukuman mati atau apapun atau permasalahan apapun itu Disinilah peran kita untuk memastikan, jadi consular relation itu negara perwakilan kita perlu memastikan warga negara kita mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan negara setempat. Kita tidak mengintervensi, itu yang perlu digarisbawahi. Kita tidak mengintervensi sistem hukum negara setempat. Tetapi consular protection yang kita berikan adalah memastikan warga negara kita mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum setempat. Mendapatkan fair trial, mendapatkan peng, pendampingan pengacara, mendapatkan uh, akses komunikasi ke keluarga atau ke, ke perwakilan kita, hal-hal seperti itu. Nah, uh, kemudian tadi juga ada pertanyaan mengenai uh, Malaysia. ya, Malaysia yang berkaitan dengan banyak sekali uh, NTT, kemudian karena sudah... Uh, bertahun-tahun berpuluh-puluh ber, tahun katakanlah uh, yang di Malaysia yang di Sabah dan Sarawak jadi mereka karena hubungan kekeluargaan dan sudah turun temurun akhirnya mereka mungkin lebih menganggap diri sebagai Malaysia dibandingkan Indonesia jadi mereka menganggap datang ke Malaysia tidak perlu harus ada paspor tidak perlu harus ada izin yang jelas atau tinggal tidak perlu ada ada uh, apa namanya ketentuan yang legal gitu apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini oleh perwakilan kita. Ini nanti mungkin Mbak Esther bisa menambahkan juga. Kita berdasarkan pengalaman saya selama saya di Malaysia, di fungsi konsuler di Malaysia, ya kita selalu reach out, melakukan reach out. Bagaimana kita memberikan pelindungan kepada warga negara kita yang banyak sekali berada di tempat-tempat terpencil nah itu kita melakukan reach out dan kita mengengage mengengage perkumpulan-perkumpulan uh, warga negara kita atau kita mengengage uh, organisasi-organisasi yang peduli pada perlindungan warga negara perlindungan PMI kita jadi uh, kita juga perlu uh, memperluas memperkuat networking kita dengan seperti dengan begitu kita akan setiap ada permasalahan di sudut manapun, terpencil manapun, akan ada masukan ke kita, disitulah kita bisa akhirnya mengeksten, memberikan uh, perlindungan kepada warga negara kita. Nah, mungkin uh, itu beberapa yang tadi saya catat. Uh, kemudian juga ad, advokasi korban TPPO di luar negeri, mungkin sama ya, advokasi korban TPPO di luar negeri juga itu juga kita lakukan, jadi selama ini eh, saya rasa Mbak Esther, Mbak Neni juga sering juga kami berdasarkan pengalaman kami juga kita akan selalu eh, apa namanya memberikan bantuan. Saya juga eh, kembali lagi sharing pengalaman. Saya juga pernah menerima informasi adanya eh, korban TPPO warga kita yang di di, Sekap, di Sandra seperti itu. Karena kita sudah menjalin hubungan yang sangat baik dengan uh, instansi, institusi, tempat ya. Seperti kalau di kita baris krimnya lah seperti itu ya Jadi suatu divisi di kepolisian di Raja Malaysia yang memang dia special force khusus untuk TPPO Pada waktu itu saya ingat sekali saya mengirimkan secara informal melalui WA jam 1 pagi Walaupun kemudian nanti secara resmi Pasti kita juga akan bersurat Tetapi karena hubungan kedekatan yang sudah kita kita jalin Jam satu pagi saya kirim Karena untuk kasus TPPU itu kita memerlukan gerak cepat Kita terlambat satu hari Mungkin sudah berpindah lagi tempatnya Jadi jadi eh, malam itu juga kita, kita kirimkan informasi Jam 5 pagi saya mendapatkan jawaban dari otoritas tempat Sudah direscue semuanya itu mungkin sekedar siap dan juga menjawab tadi beberapa pertanyaan dari uh, yang saya lihat di chat. Makasih Mas Luki. Terima kasih Bu Hesti. Ini berarti um, ada beberapa yang sudah terjawab. <laughs> Sebelum ada tadi, saya ada yang miss, mohon maaf. Um, ada pertanyaan yang uh, follow up tetapi sudah disampaikan oleh oleh Bu Hesti. Um, pertanyaan berikutnya ini dari Pak Sony dari Kompas. Mungkin di sini eh, kepada Bu Neni, eh, apakah eh, ini, ini saya tahun kemarin dapat Hasan Wirayuda Award. Wah, terima kasih, Neni. Eh, ini, selamat, Pak Suni. Tahun ini, apakah masih adakah Hasan Wirayuda Perlindungan Award? Dan lalu eh, pertanyaan keduanya, eh, salut buat Kemenlu, 743 perempuan diplomat luar biasa. Sejauh ini, apa saja tantangan yang dihadapi oleh para perempuan diplomat? Apakah ada perlakuan khusus bagi yang bertugas di luar negeri, apakah penempatan perempuan diplomat di wilayah konflik juga dipertimbangkan. Ini ditujukan kepada Bu Neni, tetapi saya kira-kiranya dari narasumber lain ada uh, masukan juga, kami persilahkan juga langsung saja, tidak harus terpatak-patak. Silakan Bu Neni. Ya, uh, Terima kasih Mas Luki, terima kasih Pak Sony. Jadi memang rencananya tahun ini juga akan ada uh, kembali Hasan Wira Yuda Perlindungan Award. Uh, itu memang salah satu apa ya uh, salah satu cara bagi Kementerian Luar Negeri untuk uh, apa ya, selain uh, mengajak uh, counterpart untuk lebih aware kepada isu-isu perlindungan juga untuk memberikan semangat pada teman-teman yang telah uh, apa berjibaku dalam bidang perlindungan jadi insyaallah tahun ini juga akan ada lagi pak uh, kemudian uh, Apakah ada perlakuan khusus, ya, untuk perempuan diplomat? Saya rasa tidak ada perlakuan khusus <laughs> uh, tetap tugas-tugas uh, yang dilakukan kenyataannya kalau di lapangan itu tugas-tugas yang dilakukan oleh uh, diplomat laki-laki juga dilakukan oleh diplomat perempuan seperti tadi disebutkan oleh Mbak Hesti, memang tugas perlindungan ini kan uh, tugas perlindungan tugas yang tidak bisa dibile sama sekali gitu, jadi ketika mendengar kasusnya atau informasinya ada yang sakit, ada yang meninggal maka saat itu juga uh, diplomatnya mau dia laki-laki Mau dia perempuan itu tetap harus langsung bergerak, uh, harus identifikasi jenazah. Ya, diplomat perempuan uh, juga harus identifikasi jenazah, gitu, melihat langsung ke kamar mayat dan sebagainya, gitu, atau misalnya langsung uh, mediasi, kemudian majikan atau ininya keras sekali, berantem, gitu ya, sampai mungkin <laughs> apa eh, ya, itu dilakukan juga oleh diplomat perempuan, jadi memang uh, tidak ada. Uh, apa tidak ada kekhususan gitu atau misalnya tugasnya uh, jam 2 malam atau jam 3 malam misalnya teman-teman ditelepon bahwa di sini ada apa ada yang sakit dianiaya ya saya rasa itu juga uh, bukan hanya dilakukan oleh diplomat laki-laki tapi uh, diplomat perempuan juga Uh, ya keluar juga jam satu malam jam dua malam gitu ya langsung ke tempat uh, kejadian perkara untuk wawancara korban TPPO dan sebagainya itu uh, tetap kita lakukan nah untuk penempatan perempuan diplomat di wilayah-wilayah konflik uh, sebenarnya itu sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri uh, yang saya uh, ingat adalah di KBRI Damaskus itu kalau tidak salah sudah ada dua perempuan yang pernah uh, penempatan uh, di KBRI Damaskus dan memegang uh, laksana fungsi konsuler jadi juga memegang uh, apa sebagai uh, pejabat uh, fungsi konsuler uh, selain itu uh, juga uh, uh, yang kami ingat juga sudah ada dua diplomat juga yang ditugaskan di Jeddah memang Jeddah ini bukan negara uh, rawan bukan daerah konflik tapi mungkin uh, mungkin bisa lebih dinilai sebagai satu negara yang uh, ada apa ya keterbatasan ya untuk uh, perempuan tapi nyatanya memang uh, Kementerian Luar Negeri juga sudah uh, apa uh, menugaskan dua diplomat perempuan yang saya ingat itu Mbak Tika dan juga Mbak Upi Dewi Marsiana yang saat ini Mbak Dewi itu malah memegang uh, fungsi konsuler di KJRI Kedah. Ya. Mungkin itu dari saya bisa ditambahkan dari yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Neni. Ibu-ibu narasumber ada yang mau menambahkan, mungkin karena ini pertanyaan sangat menarik sekali. nih. mungkin saya tambahkan, silakan Bu silakan Sangat benar bahwa nggak ada bedanya, bahkan mungkin tadi Pak Wahyu Susilo ya sudah mengatakan bahwa perempuan itu, apalagi kalau di bagian pelindungan, memang punya sifat nurturing yang selalu berupaya melindungi itu sudah pasti, kemudian bisa mengerjakan apapun. Uh, untuk diketahui oleh uh, Mas Luki Di tempat saya itu uh, fungsi protokol konsuler Dua-duanya perempuan Kemudian jumlah perempuan di KBRI Seimbang, kalau sekarang unsur pimpinannya Kebetulan dua-duanya perempuan Saya maupun uh, Ibu DCM juga perempuan Kemudian di setiap uh, apanya uh, fungsi uh, Kalau tidak korfungnya ya uh, payphone-nya itu pasti perempuan kemudian uh, lokal nya juga jadi tidak ada bedanya semuanya bisa dikerjakan sebetulnya itu kalau uh, tidak hanya sekarang lo gitu sekarang memang kebetulan di Kemlu uh, rekrutmennya titi-titi uh, ya selalu makanya di setiap layer sekarang juga perempuan uh, selalu setengah-setengah uh, Terutama sekarang menunya pun perempuan. Tapi sejak tahun 80-an 80 saya masuk, kemudian penempatan saya, waktu itu orang semua juga heran, kok bisa ya perempuan ditempatkan, dulu tidak ada perempuan ditempatkan di perwakilan-perwakilan pelabuhan. -perwakilan Bahkan di Marseille itu tidak ada perempuan menjadi pejabat. Tapi ketika itu saya di Bombay yang tempatnya sangat sulit, perempuan ternyata bisa gitu nggak ada tuh persoalannya malam-malam hari persoalan atau saya harus pergi ke pelabuhan dan sebagainya memang situasinya mungkin tidak aman tapi kita kan punya kiat dong kita tidak pergi sendiri kita bawa lokal staf kita yang laki-laki yang bisa bahasa setempat hal yang terjadi di sini dua dua staff kami yang satu kebetulan waktu itu kita anggap sebagai lawyernya, penasihat hukumnya. Dia, dia dari TI, jadi dia memang ditugasi untuk membantu. Dia men menyampingi korfung konsuler untuk pergi ke pelabuhan terkait dengan ABK yang dianiaya. Kita mau kita. waktu itu di Sicilia sebetulnya, tempat yang sebetulnya sangat sulit tapi ketika mereka dipindahkan ke wilayah yang lebih remote memang kemudian saya menyukai pejabat yang laki-laki bukan karena saya tidak menganggap perempuan itu tidak mampu tapi justru saya ingin sekarang melindungi staf perempuan saya karena saya tahu mungkin perlu tahu Sicilia kalau udah remote meskipun sekarang bisa dibilang aman mafia di Sicilia karena eh, bosnya regionnya ketua regionnya itu sangat anti dan bisa menguasai para mafianya tapi kalau sudah di remote kita nggak berani jamin bahwa eh, pejabat kita yang mau melindungi ABK yang teraniaya ini justru mungkin bisa menjadi korban. Jadi itu yang kebijakan saya. Jadi memang pandai-pandainya kita untuk melihat di mana sebetulnya perempuan itu semuanya bisa melakukan kalau dia diberi kesempatan, dia tidak akan ada kekurangan kelebihannya adalah tadi disebutkan oleh Ibu ibu Sahli dia bisa menyusui, melahirkan dan sebagainya makanya dia bisa punya, mungkin yang membedakannya adalah dia punya cuti melahirkan, sementara kalian laki-laki nggak -laki punya cuti melahirkan tapi mungkin ke depannya cuti sebagai parents kalau punya baby itu perlu juga dipikirkan. Karena tanggung jawab eh, kehadiran anak itu tidak hanya di ibu kan. Kalau ibunya baby blue, kalau ayahnya juga dapat cuti untuk menampingi itu akan bagus sekali. Mungkin nanti itu bisa bagian dari suatu eh, pengarus utamaan gender di mana laki-laki dan perempuan itu sebetulnya harus dilihat sebagai satu kesatuan mitra di dalam kita um, melaksanakan tugas-tugas kita melindungi warga negara termasuk melindungi keluarganya adalah menjadi uh, tugas uh, semua orang uh, bukan semua orang tugas negara gitu kan karena bagaimana kita bisa melindungi orang lain kalau pejabatnya sendiri belum terlindungi secara baik saya kira itu perlu kita pikirkan bersama terima kasih masuk Terima kasih, Ibu Dubes. Saya sangat, ini, sangat mendukung usul Ibu Dubes nih, mengenai tadi <cuti>, cuti menjadi parent ya, Bu. ya. Um, jadi mohon izin, Bapak, Ibu pimpinan kembu ini usul dari Ibu Dubes. <laughs> ini sangat bagus sekali ini. Um, uh, nanti kita sebentar lagi akan uh, ada games. tetapi apakah ada yang ingin menambahkan lagi dari narasumber? Ini saya melihat juga ada bu Sahli ini dipinkan. Ini um, Mas Luki, Bu Dubes SD yang terakhir itu compassionate leave, ya, ibu ya maksudnya ibu ya, ini memang uh, sudah menjadi sudah di sudah mulai di, uh, di dipelajari di Kemlu belum secara resmi dikaji, uh, tetapi ini sudah mulai menjadi salah satu hal yang kalau dalam, dalam PUG kita dalam itu sudah jadi dalam checklist gitu loh. Compassionate live ini memang uh, sebetulnya undang-undang uh, ASN sendiri tidak mengatur mengenai hal ini. Jadi ini nanti akan dilihat kalau misalkan Kemlu mau menerapkan ini apakah bisa uh, apa uh, karena uh, apa jangan sampai kan tidak bisa Kemlu melakukan sesuatu mengambil kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang ASN. -undang Tapi saya mendukung sekali, Compassionate leave itu mendukung sekali tadi yang disebutkan oleh Bu Budubes, uh, Budubes Esti, bahwa uh, apa, uh, uh, tanggung jawab dari, uh, dari membesarkan anak itu bukan hanya di ibu. Memang tiga bulan pertama mungkin ibu yang lebih diperlukan, tetapi ibu juga perlu tidur gitu kan siangnya mungkin malamnya nggak bisa tidur karena harus menyusui mungkin siangnya bisa tidur nah ini bapaknya yang pada saat apa diberikan compassionately di sama apa menjaganya mungkin gitu ya, Mas Ruki ya Mas Ruki berencana punya, punya bayi lagi? oh Enggak, sudah cukup. Saya cukup dua saja, Ibu. Terima kasih, <laughs> tapi, tapi dukunglah ya nanti ya, Mas Rukia. Ya, kalau pasti. ada ya, pasti, pasti, okay. pasti. Mungkin itu saja. Jadi memang, uh, kalau di... di apa... Uh, apa kembali lagi tadi ke pertanyaan? Mungkin sudah dijawab tadi sama Ibu Esti dan Ibu... Ibu... Uh, Hesti. Tapi uh, saya hanya ingin... Me me me me menggarisbawahi yang poin terakhir tadi saja itu. Makasih, Mas Ruki Baik, Terima kasih banyak bu, bu Sahli. Baik bapak ibu, ini diskusinya nih sangat seru sekali ya. Tapi kita intermezzo dulu ini sebentar karena akan ada games. Nah ini saya kembali memberikan floor kepada panitia untuk memandu games ini. Kami persilakan Mbak Nabila nih kali ini. Tadi yang pertama Mbak Risa, kali ini Mbak Nabila. Silakan Mbak Nabila. Siap, terima kasih banyak Mas Luki, selamat siang Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua. Kita udah semangat nih ya tadi mendengarkan para narasumber menceritakan pengalamannya. Biar makin semangat nih di siang hari ini, kita akan ada game sesi kedua di mana akan ada juga hadiah yang dibagikan kepada lima orang pemenang. Ini link-nya akan saya share. Ya. Yeah. Oke, okay, sudah saya share link-nya. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan punya waktu lima menit untuk menjawab. Dan selagi menjawab, mungkin saya mau kasih pesan sponsor sedikit. Jangan lupa untuk mengisi tautan absen untuk mendapatkan sertifikat. Jadi nanti Bapak dan Ibu peserta webinar ini akan mendapatkan sertifikat yang sertifikatnya ini pasti bisa digunakan buat berbagai hal ya. Bisa buat ICSKP juga ini buat orang-orang yang di camp <laughs> Oke. Okay. Ya, kita tunggu ya. Ini uh, jawaban-jawabannya udah pada masuk nih. Nanti selain hadiah untuk lima orang pemenang kulis, bagi lima orang penanya terbaik juga akan kita berikan hadiahnya ya. Hadiahnya bagus banget sih, saya juga sebenarnya pengen. <laughs> Tapi nggak boleh kayaknya. <laughs> Okay. Pertanyaannya sih enggak susah-susah ya, sudah related dengan apa yang dari tadi sudah dibahas oleh para narasumber-narasumber kita yang kece-kece banget ini. Ya, kita punya dua menit lagi sebelum kita menutup sesi kuis dan kembali kepada para narasumber. Nabila, jadi ini hadiahnya itu tidak berlaku untuk Panitia berarti ya? betul mas gak berlaku itu untuk kau ini dia buat teman-teman yang lain nih semangat untuk mengisi kuisnya. Oke, okay. udah kali ya Mas Luki ya untuk sesi kuisnya ya, nanti kita akan umumkan pemenangnya di akhir sesi webinar ini. Jadi total dari sesi kuis pertama dan sesi kuis kedua akan ada 10 pemenang dan akan ada lima pemenang lagi untuk penanya terbaik. Terima kasih banyak Mas Luki. <tuh> Oke, okay, baik. Terima kasih Mbak Nabila Sudah memandu pelaksanaan games yang sesi kedua barusan itu kayak seru banget jadi saya ada nyesel jadi panit eh, model kau panitia nggak ya saya nggak tahu juga sih <laughs> um, bapak ibu kita akan lanjut ke sesi Q&A lagi ini ada satu pertanyaan bagi dan mengingat waktu ini sudah sangat timingnya sangat pas sekali ini pertanyaan ditujukan untuk ibu Dubes dan Bu Esther tetapi saya kira juga bisa di Uh, perkaya lagi oleh narasumber yang lainnya pertanyaannya adalah uh, saat pandemi COVID-19 um, adakah tantangan khusus yang dihadapi oleh uh, para diplomat perempuan baik di KBRI maupun di KJRI jadi tadi memang sudah membahas mengenai tantangan diplomat perempuan tetapi ini khusus saat pandemi COVID-19 nya uh, khususnya adalah memonitoring WNI uh, yang mungkin terpapar COVID-19 dan memerlukan uh, pertolongan khusus oleh perwakilan kantor perwakilan kita ini uh, ditujukan kepada Ibu Dubes uh, Roma, Bu Esti dan Bu Esther. Tetapi kiranya ada yang ingin menambahkan, saya kira juga sangat sangat memungkinkan di sini. Silakan Bu Dubes dan Bu Esther. tentu ada ya. Uh, memang tidak mudah, terutama kalau itu adalah WNI yang ada di Roma, WNI yang menetap. Maksud saya bukan pekerja. Uh, kru kapal uh, sulitnya biasanya keluarganya memang segera memberitahukan, uh, tapi ketika kita akan biasanya kan data kita harus punya dan sebagainya ada peraturan kita kita langsung cek di rumah sakit mana, lalu kita ingin tahu kondisinya. Tantangannya adalah ada aturan di EU yang di, juga dipegang e, oleh Italia bahwa privasi. Jadi kita nggak pernah bisa dapat dia seperti apa dan sebagainya. Jadi kita hanya bisa menggali dari keluarganya. Itu, itu kesulitannya. E, kemudian kadang-kadang e, tidak lama nggak dijawab karena ketika itu memang di... di di Italia saya katakan tsunami itu sehingga pekerja kesehatannya semuanya sibuk eh, mereka punya hotline tapi sering tidak sulit eh, nggak ada yang angkat tapi yang hebat adalah memang kita bisa mengirimkan teks ataupun email nah itu memang ada beberapa saat tapi kemudian dijawab dijawab tapi biasanya kalau kita tanya secara rinci mereka akan mengatakan tidak because it is a privacy itu kemudian kalau kita yang untuk WNI memang kita kemudian tidak mengumumkan karena pada saat itu eh, ada stigma kan kalau COVID kena COVID itu seperti apa gitu jadi kita juga eh, mengupayakan untuk tidak mengumumkan. Eh, Kemudian kesulitan tantangan juga kita sering tidak mendapatkan uh, data bahwa ada WNI yang terkena positif COVID karena mereka tidak melaporkan karena stigma itu tadi. Tapi uh, kebelakangan justru uh, alhamdulillah mereka mau melaporkan karena memang kemudian itu sudah memang harusnya seperti itu. Uh, uh, uh, biasanya kita tahu tuh dari tetangga atau dari teman dekatnya. Nah. Uh, Upaya kita biasanya adalah e, mencari tahu apakah dia sudah di, mendapatkan treatment yang baik. gitu kan e, Kemudian e, kita berikan bantuan e, secara logistiknya. Sampai sekarang kita sudah mengeluarkan lebih dari 1.300 e, paket e, dari e, pada masa ini. 2021 tidak banyak e, hanya e, orang dari 20 paket. Kalau yang sekarang kita hanya mengeluarkan paket logistik untuk orang-orang yang uh, terkena positif uh, COVID. Karena biasanya mereka perlu uh, vitamin, perlu dan sebagainya. Meskipun pemerintah di Italia juga memberikan uh, uh, berbagai hal yang bisa dikatakan murah dan gratis uh, untuk uh, Dulu sih gratis beneran, sekarang kelihatannya ada obat-obatan yang cukup mahal yang mereka tetap harus membayar meskipun tetap uh, ditanggung oleh uh, asuransi. Biasanya kalau mereka sudah penduduk uh, izinnya menjadi penduduk tetap itu uh, dapat asuransi negara yang sangat murah sehingga uh, mendapatkan uh, uh, apa namanya fasilitasi untuk itu. Jadi tantangannya itu tadi ada privasi untuk tidak bisa mendapatkan data. Tapi kalau tantangan yang lain waktu pekerja kru kapal terus positif dan sebagainya, kita sangat terbantu oleh pemerintah setempat yang langsung mengambil alih begitu mereka tahu itu adalah positif. Dari kru yang berame-rame semuanya biasanya harus isolasi mandiri E, mereka sediakan hotel, kemudian yang sakit yang positif diambil ke semacam wisma atletnya atau kalau betul-betul sakit baru masuk ke rumah sakit seperti itu. Nah itu e, kami sangat terbantu dan tadi dikatakan adanya networking memang kemudian e, networking kita dengan e, tenaga kesehatan maupun dengan eh, bagian imigrasinya karena kemudian mereka perlu dipulangkan dan sebagainya itu sangat erat sehingga kita mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam permanganannya Saya kira itu Mas Luki. Baik, Bu terima kasih Bu uh, Bu Esther, silahkan Bu Baik Mas Uh, kalau dari posisi kami yang pada saat ini uh, bertugas di KJRI Penang, uh, tantangan khusus yang kami hadapi di masa pandemi COVID-19 uh, ini adalah bagaimana cara menjaga kesehatan kami di tengah-tengah upaya kami memberikan pelayanan yang terbaik dalam memberikan perlindungan kepada uh, WNI, seluruh WNI di uh, wilayah kerja kami. Penang, Kedah, dan Perlis jadi um, ini adalah yang paling sulit gimana di masa pandemi saat ini di Malaysia um, uh, karena adanya uh, lockdown uh, selama dua bulan terakhir uh, banyak PMI atau WNI kita yang tidak lagi bekerja dan kemudian jatuh sakit mas, saat ini um, Angka WNI yang uh, jatuh sakit, yang uh, menderita sakit, uh, baik itu uh, sakit dari sakit-sakit yang ringan ataupun yang berupa kanker dan juga uh, ginjal, diabetes, dan lain-lain, itu meningkat, dan mereka uh, melalui berbagai uh, paguyuban, ataupun mereka uh, meminta langsung melalui hotline kita. Uh, meminta untuk dibantu pemulangannya e, pada tanggal 28 Agustus nanti ini kita rencananya akan memulangkan 16 e, kelompok rentan e, yang termasuk di dalamnya lima orang yang sakit cukup berat di mana mereka tidak bisa berjalan e, dan juga e, mereka e, apa namanya e, sulit untuk e, melakukan kegiatannya sehari-hari, nah ini harus kita bantu. Um, yang menjadi kesulitan kami adalah bagaimana cara kita selalu menjaga kesehatan para pelindung, yaitu kami-kami ini yang uh, uh, memberikan pelayanan pelindungan kepada mereka. Di sinilah kami sangat-sangat uh, bersyukur atas perhatian besar uh, dari uh, pimpinan KEMLU, Uh, dalam hal ini Bu Menlu dan juga uh, seluruh pimpinan uh, yang ada di Kemlu um, memberikan mengutama, uh, mengutamakan pelindungan bagi pelindung di mana kami diberikan uh, kepastian apabila misalnya uh, uh, di dalam pekerjaan kami uh, kami terpapar Nah, ada perlindungan-perlindungan ada perlindungan, perlindungan, perlindungan yang diberikan. Misalnya kita dapat akses uh, kesehatan dan lain-lain. Uh, jadi menjaga kesehatan, memaintain kesehatan kita adalah yang pal, tantangan yang paling utama. Beberapa bul, uh, sebulan yang lalu, uh, saya bersama dengan Pak Konsul Jenderal melakukan uh, monitoring WNI kondisi WNI di tengah-tengah masa lockdown atau masa PKP kalau di Malaysia namanya PKP 3.0. Nah pada saat kita melakukan monitoring WNI ada ada WNI yang meminta untuk dibantu ibu dan anak dan posisi kami melakukan kontak erat dengan yang bersangkutan. Nah, ternyata pada saat kita membawa masuk yang bersangkutan sebelum membawa masuk yang bersangkutan ke dalam shelter kami untuk penanganan lanjutan yang bersangkutan kami tes terlebih dahulu tes rt antigen. Nah setelah diperoleh hasilnya ternyata anak dari ibu tersebut positif covid. Padahal kami melakukan interaksi erat dengan anak tersebut. Jadi Hal-hal ini yang memang sangat sering kami alami. Sangat sering, bukan hanya kami, tapi juga petugas-petugas yang berada di KJRI Penang. Inilah yang mungkin tantangan terbesar buat kami, selain juga banyaknya WNI yang jatuh sakit. Nah untuk di era pandemi ini kami sangat-sangat tertolong dengan networking eh, eh, kami yang memang cukup eh, baik eh, dengan pihak kepolisian dan juga dengan pihak-pihak eh, masyarakat, komunitas atau eh, paguyuban di eh, wilayah kerja kami. Jadi eh, mereka yang menginfokan atau menginformasikan sekiranya ada WNI yang sakit atau memerlukan pertolongan khusus, nah dan dapat segera kita tindak lanjuti. Jadi memang khusus dalam kondisi ini bagi kami, bagi diplomat perempuan, terutama bagi kami kami memiliki anak yang berada di rumah yang tidak tahu ibunya tuh sudah kemana saja dalam satu hari mungkin terpapar dengan orang yang juga cukup yang membawa virus. Nah ini yang harus tetap kami jaga, kami pikirkan, inilah yang menjadi tantangan di masa pandemi ini. Karena pelayanan harus tetap diberikan, tetapi kita gak bisa juga mencegah uh, uh, kita harus berkomunikasi atau berinteraksi erat dengan mereka nah inilah mas uh, tantangan yang sekarang kami hadapi terima kasih Bu Esther, ini sangat penting sekali ya, melindungi yang melakukan perlindungan nah itu yang yang memang sangat uh, tadi sudah ditekankan oleh oleh Bu Esther, ini memang se -se -apa, bukan seringkali sih, terkadang kita miss di situ, semoga nanti Uh, bisa bisa lebih diperkuat lagi baik um, Bapak Mas Ibu Iya boleh tambah sedikit Mas Luki. Oh boleh boleh silakan karena kebetulan waktu itu saya juga uh, saya berkembali ke Indonesia awal tahun jadi hampir setahun selama pandemi saya juga di Polandia Mas Lucky ya uh, tadi disampaikan baik oleh Bu Dubes Esti maupun Ibu Esther tantangan, tadi kan pertanyaan adalah tantangan spesifik kepada perempuan ya saya pikir di, di masa pandemi saya pikir tantangannya sama kepada perempuan dan laki, tidak ada kalau saya melihat, tidak ada yang spesifik tantangan kepada perempuan, tetapi tantangan kepada diplomat itu sangat banyak sekali memang uh, kita selama pandemi awal awal pandemi itu kita uh, apa seperti juga tadi disebutkan diplomasi itu harus agile gitu ya responsif kita tuh langsung pada saat itu kita langsung berubah menjadi travel agent, menjadi pengelola penginapan, juga menjadi ahli transportasi karena uh, banyak tadi seperti Bu Yasi sampaikan banyak yang terkurung di, uh, lock, lock in nggak bisa keluar kita yang mencoba mencarikan bagaimana mereka bisa keluar, lewat mana saja, penerbangan kemana saja, dari Warsawa pulang ke Indonesia, atau dari Polandia pulang ke Indonesia. Kemudian di Warsawa kita tidak punya shelter, karena secara tradisional memang PMI ke Polandia sedikit, walaupun sekarang meningkat, kita tidak punya shelter. Tiba-tiba harus kita, kita harus punya shelter, karena banyak PMI yang di PHK, dan tidak ada hotel yang buka, tidak ada hostel yang buka. Jadi kita uh, merubah, Uh, apa uh, tempat latihan gamelan di basement kemudian uh, garasi garasi itu kita rubah kita bersihkan kita ganti AC kita karpetin semua untuk menjadi uh, penginapan shelter itu dan kita juga harus jadi transportation expert karena pada saat tertentu tidak ada penerbangan akhirnya PMI PMI yang uh, harus yang tidak yang akan pulang itu kita bawa ke perbatasan dengan uh, apa dengan menyewa kendaraan khusus kemudian di perbatasan kita serah terima dengan teman-teman dari KBRI di Berlin kemudian KBRI Berlin uh, di perbatasan lagi um, apa perbatasan dengan Belanda uh, ber uh, me, uh, be, apa serah terima kepada uh, KBRI uh, di Doha jadi memang uh, tantangannya banyak sekali pada saat itu. Tantangan khusus kepada perempuan mungkin tadi bisa disampaikan oleh Bu Esther uh, apa sebagai ibu gitu ya. Walaupun sebetulnya para diplomat laki-laki juga sama saja pulang ke rumah ada anak-anak di rumah yang rentan gitu ya untuk uh, supaya tidak tidak ter, apa apakah kita terpapar Covid atau uh, Covid Covid atau tidak gitu. Uh, jadi memang uh, apa uh, Tantangannya itu uh, sama, uh, mungkin bisa dibilang sama sama perempuan dan laki ini untuk menunjukkan bahwa perempuan diplomat perempuan itu juga kemana-mana sama kemana-mananya sama sibuknya sama uh, apa uh, jungkir baliknya dengan diplomat laki-laki jadi yang dihadapi oleh diplomat perempuan sama dengan yang dihadapi oleh laki, uh, diplomat laki-laki dihadapin uh, apa ya dihadapin oleh uh, diplomat laki-laki selama pandemi juga sama dengan dihadapin oleh diplomat perempuan mungkin itu hanya untuk sedikit uh, menggarisbawahi bahwa tadi saya uh, apa saya saya garisbawahi bahwa diplomat perempuan juga Uh, punya kapabilitas dan uh, punya komitmen yang yang sama kalau tidak dibilang lebih tinggi dari uh, diplomat laki-laki. Jadi ini uh, apa? That's the the the point of this webinar itu, uh, Mas Ruki. Terima kasih Mas Ruki. Hei, terima kasih Bu Dubes. Ini pengalaman yang sangat menarik dan informatif sekali. Uh, Bapak Ibu, uh, terima kasih ini kami sudah hampir di penghujung acara webinar hari ini terima kasih kepada para narasumber terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan webinar ini telah memperkaya pengetahuan kita pemahaman kita mengenai peran diplomat perempuan dalam diplomasi pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri sesuai dengan judul webinar ini dengan demikian sesi diskusi dengan narasumber ini kami tutup terima kasih sekali lagi Um, namun, um, nanti kita akan memasuki sesi penutupan dan pengumuman pemenang, uh, baik untuk game maupun yang penanya. Tetapi sebelum kita lanjut ke sesi penutup, uh, penutupan uh, mungkin kami persilahkan, kiranya Ibu Sahri berkenan, Bu, menyampaikan sesuatu sebelum kita lanjut ke uh, sesi penutupan yang Bu silakan dulu, Bos. Uh, saya Atau, sebetulnya ditutup nanti oleh Ibu, dua Ibu Sess, iya. ya jadi mungkin saya serahkan kepada dua ibu saya saja. Sekali lagi terima kasih uh, untuk uh, kepada panitia, kepada Pak moderator yang sudah sangat uh, apa uh, smooth uh, menyeleng apa membawakan acara ini dan kepada semua peserta uh, webinar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan. Uh, Mari kita dukung sama-sama uh, perlindungan WNI dari semua lini Dan karena tidak hanya bisa dilakukan oleh KEMLU Kalau pihak-pihak lain juga tidak sama-sama uh, bekerja -sama bekerjasama Mungkin itu saja, sekali lagi terima kasih Dan apresiasi sangat besar kepada semua diplomat perempuan Yang telah bekerja keras dalam, uh, dalam misi perlindungan WNI di luar negeri Terima kasih Pak Luki Masuki Terima kasih Ibu um... Bapak Ibu, dengan demikian kita sudah di penghujung acara hampir. Nanti kita akan langsung nih pengumuman pemenang baik untuk games dan juga untuk para penanya. Dengan demikian dari saya sekian dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kami mengundang Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Ibu Sahadatun Donatirin selaku Ketua Pokja PUG di Gedech HPI dan juga Sekretaris Direktorat Jenderal. Protokol dan Konsuler, Ibu Diah lestari Asmarani selaku Ketua Popja PUG di JEN Kepada Ibu Dona dan kepada Ibu Diah kami persilahkan Ibu. Mas Luki, terima kasih Bapak Ibu atas uh, apa sudah sangat-sangat kabar ya, sampai kabupaten lagi ini menghadiri acara kami kami sangat berterima Okay, maaf kendala tenis baik terima kasih saya berbagi sudah bagi tugas uh, dengan ibu dia saya akan menyampaikan nama-nama pemenang uh, baik kuis sesi 1 dan sesi 2, juga daftar pemenang pertanyaan terbaik dengerin balik baik ya bapak Ibu untuk sesi satu pemenang uh, lima orang. Pemenang eh, yang akan mendapatkan hadiah Tumblr dari Dijian HPI dan Dijian.com adalah satu, Mbak atau Ibu Aulia Faza dari Disnaker, Jawa Barat. Yang kedua, Ibu Widya Riwening Shafira dari Ritzumeikan Asia Pacific University. Jadi memang undangan kita hari ini eh, sangat eh, dari macam-macam eh, kalangan, ya, ada dari universitas, dari media massa, dari pekerja migran, dan juga dari eh, publik pada umum. Yang ketiga untuk pemenang kuis sesi satu adalah Tengku Redita Salsabila, dari Presiden University. Selamat untuk eh, Ibu, kalau nggak salah ya, atau Mbak Tengku Redita. Kemudian, Keempat adalah Hairyatun Nisa Auliani. Dan yang terakhir, untuk sesi satu pemenangnya adalah Ibu atau Mbak Hana Ayah Fatima dari SMA 4. Selamat untuk kelima pemenang sesi satu. Panitia akan menghubungi untuk pengiriman hadiahnya. Untuk pemenang sesi dua, saya baca dulu, ini baru masuk. Ya. Untuk pemenang sesi dua, yang pertama adalah Tabita danun Rombe, nggak jelas dari mana, tapi sudah ada nomor HP-nya, nanti kami akan hubungi. Kedua adalah Salwa Nur, Salwa Hanur. Kemudian ketiga, Yulia Rahmawati Wahyudi, oke. Yang keempat Putri Rahmasari. Dari Undip. Dan yang kelima, Ibu Sonya Helen dari Kompas. Makanya itu nggak itu ya. Di pertanyaan terbaik. Ya baik, itulah lima pemenang e, untuk kuis e, sesi kedua. Dan yang terakhir adalah lima penanya terbaik. Yang pertama adalah... Ayo, ayo ya. Nomor satu... Pak Alex Ong dari Migrant Care, selamat Pak Alex. Akhirnya ada juga pemenang lagi. <laughs> Oke, okay. yang kedua, ibu Oh, ibu, ibu Sonia dari Kompas. Ini penanya terbaik kedua. Ketiga, ibu Larasati dari BPPT. Keempat dari UPT BPMI 2 Kupang. Ini enggak ada namanya, tapi nanti berarti apa hadiahnya dibagi-bagi nih ya bareng satu UPT. Silahkan aja. Dan yang kelima adalah Mbak Galuh Pangesti, mahasiswa dari HI Unpar. Kalau untuk penanya terbaik, ini nanti akan mendapatkan mark dari Djen HPI dan dari. Selamat kepada para pemenang and thank you so much for participating. Ibu dia masih di mute sepertinya Bu suaranya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Sesdona dari atas pengumumannya, tentunya mudah-mudahan hadiah yang dibagikan oleh Panitia nanti bisa memberikan semangat bagi para peserta. Eh, baik Bapak-Ibu, eh, kita sudah cukup lama berdiskusi dari jam 9 sampai jam 12 pas saat ini. Eh, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sahli, Ibu Berta Besar Nining yang telah memberikan bimbingan pada kami dari kelompok kerja PUG, Regent dan juga Regent HPI. Kemudian nampak untuk para narasumber Ibu Dubes SD Ibu Direktur Hesti, kemudian ada Mbak Neni, Mbak Esther dan Mbak Tara dari yang uh, subuh subuh sudah ikut hadir dari London dan Ibu uh, Termasuk juga kami ingin mengucapkan terima kasih pada Mas Wahyu dari migrant care yang tidak hentinya memberikan support pada Kemlu. Kemudian para uh, testimoni, pemberi testimoni, Mbak Wilfida dan uh, Ibu Eti Toyib. Uh, untuk teman-teman yang dicambur tentu ini sudah tidak asing lagi. Terima kasih banyak atas waktu dan juga kesediaannya untuk sharing uh, session, sharing bercerita pada uh, pada pagi sampai siang hari ini. Tentunya apa yang sudah disampaikan Bapak-Ibu semuanya, yang kebetulan kebanyakan perempuan dan karena sesuai dengan tema kita adalah peran di perempuan, ini bisa memberikan manfaat bagi para peserta webinar dan juga kami semuanya Bapak Ibu tentunya kami mengambil tema ini tidak lain dan tidak bukan memang sengaja kerjasama antara DGN HPI dan DGN.com yang sejak, sejak Direktorat Perlindungan WNI ini dibentuk di DGN.com dua circle ini saling bau-membau dalam hal perlindungan WNI kita bekerja sama di uh, dua sisi Yang satu tadi disebutkan oleh uh, Ibu Sahli dan juga Pak Geji di sisi busukan uh, Yang melaksanakan di lapangan Di sisi lain yang melakukan negosiasi pendekatan di level birokrasi dan Baik nasional maupun internasional Terap kali kami menggodok isu-isu menjadi satu kebijakan ini dari kasus-kasus yang diterima di lapangan ini tadi sudah ada cerita banyak dari Mbak Rara ini muncul resolusi dari kasus-kasus yang diterima oleh teman-teman di Direktur Jenderal Protokol. Dan nah, nampaknya eh, kerjasama saling bahu-membahu, saling kolaborasi ini yang akan kami lanjutkan, hingga kemudian eh, prioritas membutuhkan pilihan pada WNI di luar negeri ini bisa tercapai sesuai dengan harapan. Tak lupa kesempatan pada siang hari ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih pada Mas Moderator yang keren. Mas Ruki atas dukungannya sehingga acara ini bisa berlanjut dengan uh, baik berlangsung dengan lancar. Jangan bosan Mas karena kita senang hasilnya bagus. Nanti jangan ketagihan undang Mas Ruki lagi. Sekali lagi kami ingin mengucapkan uh, apresiasi dan menghargai untuk semua peserta. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa berlanjut dengan kegiatan-kegiatan suka saja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat sehat selamat. untuk kita semua. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udubes SD, di mana ya. ini istirahatnya? Potong nih istirahatnya. Sebentar lagi udah ngantor ya, Bu ya. Iya. Sehat terus, Bu ya. Bapak, terima kasih. Senang lihat semuanya maju dan saya senang uh, melibatkan para laki-laki, uh, termasuk dari migrant crash itu Pak tadi Pak Wahyu Sisilo. Uh, Perlu um, pemahaman dari para lelaki bahwa kita bukan saingannya tapi kita adalah mitra Sehingga kita bisa maju bersama Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh ye, Pak, ye. Terima kasih Terima kasih Bu Estia Bu, Jangan bosen nih dendang belulu sama Mbak Oke, okay, sukses panitia. Terima kasih panitia. Okay, sukses, Bu Dona, sukses. Izin okay. live ya. Bye. -bye.